Jatuh cinta memang sangat luas ragamnya, bahkan saking luasnya kita kadang jadi susah membedakan mana yang kulus dan mana yang tidak. Tidak mudah untuk mencari tahu rahasia perasaan orang yang kita sukai, tapi meski sulit, kita bisa kok mengamati beberapa hal yang dapat menjadi jawaban apakah dia benar-benar cinta atau hanya sekedar friendzone pertama-tama coba kamu perhatikan apakah dia tahu apa yang kamu sukai musik, film, olahraga, atau apapun dan seberapa kagum dia dengan sesuatu tentang dirimu lalu coba perhatikan bahasa tubuhnya kalau dia tertarik sama kamu, dia pasti akan fokus dengan kamu dan melakukan banyak kontak mata terhadapmu kemudian menghilangkan gangguan yang mengganggu kalian saat kamu update sesuatu di sosial media, dia akan kepo. Ya, namanya juga cinta. Kalau memang serius, dia pasti akan menjadikan kamu prioritas untuk pilihan hidupnya. Nah, yang terakhir ini juga nggak kalah penting. Bagi kalian para laki-laki, pasti biasa mengajak jalan dengan si dia. Amati bagaimana responnya. Kalau dia selalu mau dengan ajakanmu, itu tandanya dia ingin selalu dekat denganmu. Tapi kalau dia selalu beralasan dan menolak ajakanmu dari mulai ada acara lain sampai alasan-alasan yang gak masuk akal, bisa jadi tanda-tanda dia tidak suka denganmu. Kamu bisa menyimpulkan, diajak ketemuan aja udah gak mau, apalagi cinta. Terima kasih atas supportnya, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-temanmu agar konten ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Seperti biasa, sampai jumpa kembali, dan salam Indonesia!